Macam mana Buddy membantu hampa untuk upload video baru dan video tu boleh dapat view lagi lebih lah Assalamualaikum, Assalamualaikum. So, apa kembang semua? Wala aku harap semua sehat dan Hari semua ini, stay at home Mungkin Please, ada kita, kita kena putuskan rangkaian COVID-19 Pernah dah eh? Okay, kepada siapa yang baru? Dalam channel ni, aku ya Yasyambron. Dalam channel ni, insyaAllah aku akan banyak sharing pasal Facebook, YouTube dan digital benda yang berkaitan dengan digital marketing. Jangan ya, sorry kalau aku boleh tak, panjang sangat dan tak ada site-sitek kat bawah. Okey, First of all, macam video sebelum ni, aku dah bak, aku akan share pasal TubeBuddy. Dan apa itu TubeBuddy? TubeBuddy itu adalah satu plugin external yang daripada youtube YouTube ada external punya plugin dia membantu youtuber untuk tambah view dan subscriber dia macam mana apa bantu Okey, jom dia terlalu banyak sangat kelebihan TubeBuddy ni so aku guna, aku hanya guna aku ketunjukkan hampa mungkin 1% kot sebab aku pun free lagi aku tak pakai pro so macam mana TubeBuddy membantu hampa untuk upload video baru dan video tu boleh dapat view lagi lebih lah. Okey, jom. So first jangan lupa subscribe dulu ya yeah, semua. Tekan tambah upload video. Okey, aku agak jadilah. Ni kali kedua dah ni. Okey, select file, aku pilih video yang aku pergi Jepun baru-baru ni. Aku bagi makan bagi makan rusa. So aku tukar nama dulu. letak tu, takde ada, tak ada bahasa sahaja sebab apa, jangan tanya bahasa sebab apa, ni saja. aku tekan no, is restricted, no dan tekan more option ok, TubeBuddy ni banyak sangat dia punya macam kata, features-features dia terlalu banyak sangat tapi kali ni aku nak fokus on waktu nak upload je benda lain aku tak mau fokus ni, ada banyak ni sebelum upload, tengah apa semua tu tapi ni waktu nak upload je, yang apa yang tiuk badi ni bantu untuk youtuber pemula ataupun begini macam kita ni untuk pih lagi jauh dia akan tunjuklah ok so tadi aku dah buat dah aku tak rename nama ni so dia jadi susah sikit so first kali video yang pernah upload tu hampa rename nama saya siap, supaya tiuk badi ni boleh access akan datang. macam mana ok tengok tadi aku, aku dah aku dah bubuh nama tadi nama DJI apa something like that so sekarang aku buat nama Rusa Jepun tunduk minta makan so kat sini yang betul Jepun Jepun aku pergi kat Narapak. Aku tunjuk sikit video dia memang Rusa kat sana kalau dia nak minta makan dia tunduk ni macam nampak macam tanduk lah tapi dia tunduk minta tunduk tau tunduk minta so dengan ramai lah, banyak ekor ramai lah, banyak ekor lah makhluk aku sobul lah, dia tunduk tu lah, okey. so okey bila hang title tu bagi terus siap-siap kenal dengan apa, apa punya video supaya body ni boleh suggest suggest cadangkan keyword apa yang sesuai untuk tank nampak so, keyword tank, benar apa tu? okey jangan kita scroll ke bawah yang ni je guna focus tank je ni tag angamak berguna kalau konten nampak orang salah eja, typo, so dengan ada tag ni dia main peranan untuk tarik viewer jumpa video apa ni so tengok youtube dia bagi 500 tag so hashtag hashtag, hashtag tu dia boleh bagi 500 dalam ni so tu badin dia ada nama tag tools kalau berbayar, dia ada boleh guna lah semua semua ni tapi kita aku sendiri tak banyak aku guna apa yang dah so nampak dia dah recommend dah narapak padahal kat sini aku tak tulis langsung narapak punya power google punya ni mungkin dia detect jepun rusak tunduk Lepas tu, dia tengok image dia dah tahu ini narapak memang power lah besalah google kot ok so tekan narapak suggest ke dia keluar lagi oh tak keluar dah so kalau aku upgrade aku kena dapat lagi banyak lah standard lah tu yang free pakai payada so dengan tag ni kita boleh lagi. So apa tadi kita bawa deal? Wusah kot. Dia Boeing tundo. Dia Boeing in Japan. Hmm, okay. Dia Boeing tu macam betul juga tu. Dia hantimkan lagi nara pak. Dia Boeing. Boleh juga. Nara pak Boeing. Ada lagi suggestion barulah. So, dia akan keluar ni. Narapak dia Boeing. Narapak dia. So, dia akan banyak. Tapi, kalau... Oh, ni ni tak keluar. Aku rasa mungkin dia punya search tak power sangat. Sebab, kalau power dia akan ada tulisan dua. No. kat sini. 2, 3, 10, 14. Maksudnya dia tu ada ramai orang search ni. Narapak ni mungkin tak ramai sangat kot dia terlalu umum dia tak terlalu detail sangat tapi dapat ni just contoh macam mana TubeBuddy bantu viewer bantu kita untuk cari viewer yang contoh betul kah narapak ni ada ni dia peserge narapak mungkin video aku ni boleh naik kata tu salah satu dia lah tu cip kisah aku nak fokus on tag tag ni so kepada youtuber pemula beginning macam aku Please, please, please, please, tolong-tolong Hampa isi penuh-penuh tag ni So, kalau ada TubeBuddy Dia boleh saja, saja, saja Cadang, cadang, cadang, cadang kat Hampa Kalau tak ada, pening. peninggak nak fikir So, dengan ada TubeBuddy, please install Guna link kat bawah ni, install Dan isi tag ni sampai cukup 500 Ok, itu saja yang aku nak share Aku harap video ini bermanfaat Kalau sekiranya bermanfaat Hampa boleh share kat semua orang Kepada YouTuber yang pemula macam aku Supaya kita boleh pergi jauh sama, -sama. Apa pun jangan lupa subscribe ya yes, si dan komen kat bawah apa yang aku perlu improve. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.